Apa khabar kawan-kawan subscribers dan YouTube semua? Spydeco Dragonfly 2 Salt H1 Ia adalah pisau lipat dari siri Dragonfly Untuk digunakan di perairan lautan Atau saja di persisiran pantai Semasa berkilah Kerana besi H1 Ia mempunyai daya pengakisan yang tinggi Ia disebalik reka bentuk bilah Dragonfly Yang kecil, comel dan ringan Ia terjangkau ciri-ciri pisau lipat yang kita harapkan dari Spyderco Spyderco Dragonfly adalah pisau lipat yang berukuran lebih kecil kalau dibandingkan dengan bilah Cold Steel Kiridashi ya atau Ontario Red 2 ya ataupun juga Spyderco Delica. Kesemua bilah ini berukuran kecil ya bagi kegunaan EDC yang membuat Spyderco Dragonfly kelihatan lebih kerdil. Yang berikut adalah tentuan pisau lipat spider coat Dragonfly. Ukuran bilah tertutup 8.4 cm yang membolehkan bilah disimpan di dalam kocik kunci yang kecil. Dan panjang keseluruhannya 14.5 cm yang tidak kelihatan keterlaluan dan juga tidak menakutkan kawan-kawan kita di pejabat. Panjang mata bilah 5.5 cm yang sesuai bagi negara yang hanya membenarkan membawa pisau yang sepanjang 3 inci. Dan panjang mata tajam bilah 4.7 cm yang cukup untuk membuat segala macam kerja memotong. Berat keseluruhan bilah 33.9 gram yang tidak akan melundikan cocek ya atau melundikan seluar kita bersama ya kawan-kawan. Ya, tinggi tampang bilah ya 3.25 cm yang tidak akan mengambil ruang di dalam cocek untuk kita mengisi cocek dengan berbagai-bagai barangan yang lain. Ya, ketebalan tampang gagang 8.58 cm ya yang tidak akan gelombongkan cocek Agar koci atau seluar kita nampak lebih kemas Dan tebal stok mata bilah 2.41 cm Yang tidak tebal ya, Tapi memudahkan kerja-kerja memotong dan menghiris Dengan lebih halus Dan akhir sekali Tebal di belakang mata tajam bilah 0.53 cm Yang memberi kekuatan dan ketahanan mata bilah untuk kerja-kerja yang lebih keras agar mata bilah tidak mudah terkelupas atau sombing. Gagang kuning laut diperbuat daripada FRN atau fiberglass reinforced nylon dan dibentuk dengan jalur yang bersilang sudut dan tidak berlapik untuk memberi genggaman yang lebih padu dan tidak mudah terlepas. Ya, pengepit kocik dawai yang ringan dan sedikit Dangkal, ia boleh disilang untuk diikat ke kiri dan kanan dengan membawa mata bilah menunjang ke atas atau sepit dawai dibuka saja ya kawan-kawan dan diganti dengan tali pintal. Ya lubang laluan tali pintal boleh digunakan untuk memperpanjangkan genggaman pada bilah bagi pengguna yang mempunyai tapak tangan yang besar dan lebar. Mata bilah Dragonfly diperbuat daripada besi H1. Ya, yang tahan karat dan sesuai bagi kawasan Asia Tenggara yang sentiasa panas, berlembab dan hujan juga bagi pengguna yang suka pergi ke sungai dan laut Reka bentuk mata bilah condong ya dengan membuncang pada tulang belakang bilah dengan asahan cengkung yang tinggi dan juga mata bilah yang tajam bagi memudahkan kerja-kerja menusuk yang memotong ia ya, dan juga menghiris. Ukuran pada hulu penanjak mata bilah dan juga pada paduan jari yang ke depan agak agresif ya tetapi selesa digenggam pada bucu bilah yang semasa memotong dengan lebih terkawal. Ya, genggaman pada spider Spideco Dragonfly ya terasa sedikit pelik ya. Mungkin kerana ukuran hulu bilah yang agak kecil dan mungkin juga Ya kerana tapak tangan kita yang besar yang dan lebar seperti beruang yang perlu mengikat tali pintal untuk memperpanjangkan genggaman penuh empat jari membuat kita merubah kedudukan pada bahagian pelagang yang sehingga kita mendapatkan genggaman atau tingkaman yang lebih selesa dan setelah penyesuaian pada genggaman menjadi sebati segala kerja-kerja memotong menjadi lebih seronok, mudah dan terkawal. Dengan Spyderco Dragonfly 2 Solve H1. Akhir kata, ya, jika kawan-kawan berminat ya boleh juga dapatkan Spyderco Dragonfly 2 ya di dalam besi K390. Ya sekian terima kasih ya kawan-kawan kerana menonton dan kita jumpa lagi di video-video yang akan datang.